Oh manusia berisik Bermulut satu dan bicaranya lantang Lidah tertutup gigi tapi bagai terpampang Oh manusia berisik Tapi terkadang lupa Kalau hidup di dunia Hanya bertemu saja Bicara Oh manusia berisik punya hati tapi tak hati-hati beralaskan logika sering merasa benar bicara le sejuk. A a tu tu Berisik Kutulis lagu ini bukan karena aku Merasa paling benar Tapi karena ku rasa Kadang ku juga lupa Untuk bicara secukupnya